Mau. Mau. Mak cabenya cabai apa? Ini cabai utuh, mak ini super pedas kayaknya nih. Pangsit lagi, hmm. nah, makanya tak lima ribu lah nih. 5 ribu uh, uh, tak yakin aku nih, nah, nah guys, udah jadi. Cuma lima ribu ya, bukan endorse. Ini aku datang jauh-jauh memang hmm. penasaran dengan bakso ini hmm. karena katanya baksonya khas Pulau Kijang hmm, ya. ya. Nah, ini aku mau penasaran nih. Jadi buat orang-orang Batam nih, anak, -anak Pulau Kijang. Silakan mampir ke sini ya. Oh, wow, iyalah. Hmm. Oke. Okay. Guys, nah, apa kabar kalian? Hmm, Bos-bosku, subscriberku, hmm, pasti kalian pengen lihat kan video apa yang aku buat hari ini? Waktunya sholat jihur, saya mengingatkan untuk bagi teman-teman yang Muslim. Ya, oke, kita lanjut sebentar, guys, karena ini udah terlanjur saya buka opening. Jadi, hari ini aku mau mereview. Nah, review apa nih ya? Review bakso enak, peluang usaha bagi emak-emak yang di rumah. Sambil jaga anak, bisa. zamannya sekarang online, guys. Nah, apa ya baksonya? Kayak mana ya? Kira-kira hmm. banyak ada untung jual jualan bakso. Halo, Ibu. Ibu lagi menggiling-giling apa? Menggiling pentol. Pentol. Wah. Wow. Oh, Ibu udah beralih profesi tidak penjual martabak lagi gitu tidak penjual baju second lagi gitu berapa Oh Ibu tidak penjual nasi lemak lagi Bu ya Hah? jual jual ya kenapa kenapa nggak jualan lagi Bu ya nanti aku jualan lagi Pak aku mau meledak kenapa bu meledak kok drum band oh ibu lagi hamil besar ngomong-ngomong hamilnya berapa bulan bu Rahasia lah. oh iya iya, iya. jadi akal punya adik lagi ya ini tangannya udah bersih ya udah dicuci oh jadi udah igjenis ya iyalah kok oh, ibu Ngomong-ngomong, ini ibu jualan di mana? Ini di pariwisata, pariwisata negara-negara apa Nah, ini proses pembuatan bakso ya. Bakso membuat sendiri, bakso. buat sendiri, bu ya. Iya. Bakso kampung, oh, bakso kampung. Kalau bakso kampung itu, bakso apa, Bu? Bakso kampung lah, bakso aci, cilok, enak bakso udang gitu nah. oh iya bakso udang nah ibu nih hebat ya jualan nasi lemak bisa jualan martabak bisa jualan lontong bisa baju sekten bisa juga jangan lakinya dijual bu ya kalau ada yang mau beli <laughs> Ini Bu, aku mau review-review, boleh Bu ya? Boleh. Uh, ini baksonya sama ya, kayak bakso-bakso yang orang-orang jual itu? Ayolah, ini kan bakso Batam ini, bakso kampung nih, baksonya enak, endul. Oh enak ya? Knyal, knyal, maknyul. Memang Ibu jual harga berapa? Rp5.000 aja, pakai gelas, bakso gelas. Oh bakso gelas. Ya, hmm, bakso isinya apa aja bu? Bakso isinya Bibihun Tahu goreng Ada bakso Ada pangsit goreng uh, Banyak lah isinya Oh murah banget bu lima ribu lah bang 5 ribu aja Kalau udah punya lapak baru sepuluh ribu Oh lambat lah ibu Kayaknya Apalah bang yang penting pelarokah, yang penting banyak duitnya. Aku penasaran nih Bu, pengen review baksonya. Sabar ya. Selain bakso, Ibu apa lagi nih ya jualan? Banyak ibang, Mak ada jualan apa ini? Anggribit ya? Kok kayak anggribit gitu? <laughs> angkringan dijualnya, nah ada jualan SS, oh ibu ini jualan untuk jajanan anak-anak dulu ya, iya bang, oh, ya. saya doakan ibu semoga ibu bisa jualan untuk bapak-bapak, mama mama oh, di ya. tempat yang besar yang bagus bu ya, ya amin bang tidak tidak kayak di, di oh, sini bu ya ini barang-barang di sini bu <laughs> jualan <laughs> maklum ya Anu tempatnya nggak ada lagi ditaruh di dalam jadi mainan anak-anak kadang rame di depan sini jadi mereka pada makan bakso sambil bermain tuh Ini bakso apa gitu bu, namanya gitu? Kalau orang kan ada bakso, bakso boyolali, bakso, bakso camang, bakso tergoda, bakso, bakso apa nih bu? Bakso endulita. Hmm, gitu ya. Uh, lala. Lala nih bang, baksonya bang. Wih. jadi mantap ya sama persis loh ini apa bu oh pakai tahu juga tahu-tahu goreng Yalah. oh ini adonan bakso yang belum jadi guys kenapa ibu nggak beli di pasar gitu lain nah, lah bang ini bakso buatan seorang oh gitu ya kalau yang beli di pasar itu Bisa apa udah biasa itu bang udah banyak nah. dimana-mana Hmm, hmm. tidak ada di mana-mana bang. ini ini sama persis bakso Kijang ya. Iyalah. saya ada punya teman bu. dulu dia jualan bakso Iyalah. laris kali bu. Hmm. anak-anak sekolah ramai di situ bu. ternyata ibu pewarisnya ya. iya. Hmm. bagus juga bu. ibu ada jual es gitu ya. Oh, ada jual mie ya? Mie oh, itu mie goreng yang lagi viral itu ya? Yeah. Oh, nanti aku mau review juga, tuh, Bu. Yeah. Tapi hari ini aku review bakso aja, Bu. Dulu ya? Yeah. Nah, karena aku jauh-jauh Bu datangnya, yeah. jauh sekali. Dari mana? Ini harga Rp5.000, kan, Bu? Iyalah, tapi aku boleh beli Rp5.000 pakai mangkuk besar, boleh. boleh. Aku bawa-bawa periuk besar, boleh boleh nah ini jualannya depan rumah depan rumah bu ya mudah-mudahan ibu bisa punya warung warung yang kayak orang-orang itu bu ya di luar gitu punya punya punya karyawan ya bu ya Tak payah lagi ngulek-ngulek gitu sendiri ya iya, iya, iya Oh iya, iya, iya Oh iya, iya, Eh, wow hmm. Anak siapa nih? Hah? Kok dekat-dekat Gucu ya basunya, mau kita coba? Nah, sedang. Kenyalnya enak. ada sausnya bu bu hmm. saus, saus. Hmm. ini mantap kalau ada cek ya hmm.